Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Park Lane. So game ini adalah game simple je. Dia macam grafik macam PS1. Okay, tak apa-apa masa, let's go. Dia pasal tak tahu lah pasal apa. Pasal ATM? Pasal taman? Oh, pasal LRT. Okay Dia memang gambar dia hitam, eh. dia memang tepi hitam okay guys. So Saf Safwan, oi, oi. <laughs> e to purchase tiket Satu, dua, tiga Satu tambah dua, dua tambah tiga What that? So aku dah beli tiket Bang, terima kasih eh Alright Mana tiket aku? Mana tiket? Alright, aku rasa aku dah dapat aku tiket Oh, kena baca The map of the train Ini macam yang ni eh Game hari tu tu Oh ni ni ini aku punya ni kan Oh Tunggu Ini saya punya Saya punya train kan Bukan Hotel RNR R&R Agroberry the best game ever make uh. Sekejap aku terlepas ke Bukan Sunderland 2 minit Oh 2 minit lagi 2 minit lagi Alright So aku nak balik Sunderland kan ni uh, Park Lane Oh nama tempat ni Park Lane Okay. Kita masih menunggu lagi. Aku tak ada makanan ke apa. Aku tak boleh lintas. Sekejap. Wow. Amstaz tiba-tiba gelap. Announcement. Oh, to... Lambat pula sampai. Aduh. Kenapa lambat sampai? Wet floor. No smoking. Run. Wait what? Okay, aku nak pergi mana? Run ke mana ni? Eh jalan keluar, ke? kena turun ke? Hoi! Hey! Bunyak... ah, jadi macam pecah kat siling, weh. Delay. Uish. Platform 2 will not be stopping. Please stand by. Platform 2 will not be stopping. Yo yo yo. Oi! hilang mana pergi hantu Resident Evil tadi we mana dia pergi sini atas ceiling kan bila kita bila kita di kateran kenapa, kenapa dilarang masuk pula ni oh no smoking ditukar pula dah guys ditukar pula pemisah eh bunyi burung pepati ke apa mana tempat beli tiket tadi cak. Oh ni Ah, uh, ada siapa-siapa yang boleh bantu saya kenapa aku seorang je kat sini tu masalah dia oh asal belah tren asyik belah sana je ha bila tren belah sini tak lantak... datang oi aku iakkan benda tu tadi benda papar tanda je ha ha Bila ada train datang belah sini? So oh. oh. Yes, dah sambung. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak-banyak. Alright, -banyak. sebab sambung balik kereta api tu. Saya tunggu punya lama. Ada alien kat sini. Sebab alien ni tak letih nak menyeberang jalan. Aku ingatkan benda ni bila datang tadi, weh. So kita tunggu je Kita okay, api tu datang Okay Wah Bunyi tin apa? Tin jatuh kat mana? Depan? Belakang? Okay aku tak tahu mana, mana datang bunyi tin tu Kita masih mencari Uh oh, tak jatuh benda ni Aku dah kata dah Oh dia menaik atas siling Aku dah kata benda ni something Run Run je lah. Okay so dia naik atas shilling Mana satu dia pergi weh Ni benda terjatuh ni weh Bangun Ni apa ni? Manggus Kena conting tu Tempat beli tiket Memang hantu ni suka vandalism ke apa? Ah, hantu ni memang suka men next train is Yes sampai dah Woo Yeeees yeah! What the heck terkejut aku gila <laughs> Apa benda bunyi tu Itulah dia guys. Park Lane. Kita mulakan hari ni dengan kudak kuda hari Senin. Kita main game yang pendek. Pengalaman di dalam menunggu kereta api LRT. Dia dia takut-takut lah. Jumpscare ni tak ada sangat tapi terkejut-terkejut lah kan. Uh, overall game ni dibuat dalam masa 48 jam. So aku rasa it's a good game lah. Okay untuk menakut kau orang. So kalau kau orang rasa kau takut. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan share video ni kita akan jumpa lagi dalam video kata Assalamualaikum dan bye bye.